Nyatakan dua adab ketika menziarahi jenazah Memberi makanan kepada jenazah Hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy ITK Oke okay, cuy bagaimana kabar kurang hari ini Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Seperti biasa saya cakap ya jangan lupa basuh tangan ya Cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy jaga kesehatan cuy ya oke sekarang kita akan melanjutkan lagi ya langsung aja kita akan melanjutkan lagi part yang keenam dari video atau konten-konten dari Ahak Spedia ya yang mana judulnya itu adalah 30 jawaban buddha sekolah yang lawa dan kelakar di malaysia part yang keenam. pasti korang bertanya-tanya kenapa langsung part yang keenam bang ke part yang 5 mana gitu ya kok nggak dibuat gitu ya saya kan uh, klarifikasi sedikit cuy ya, kenapa part yang kelima itu tak ada gitu ya. Sebenarnya video yang kelima itu ada, tapi yang jadi masalah tiga hari yang lalu saya buat, audionya tak ada, audionya tak terekam cuy, audionya lurus je. Itu yang buat saya itu emosi kemarin cuy. Saya buat videonya ya, saya buat sudah selesai. Endingnya sudah selesai, pop papa popa pop, pop, kameranya semuanya. Setelah saya cek audionya, audionya nggak ada, cuy. Audionya nggak ada, ternyata nggak connect gitu ya. Itu yang buat saya tuh, kemarin emosi banget gitu ya. Saya mau ulang lagi buat uh, videonya, tapi moodnya udah nggak sama gitu ya. Moodnya udah beda, cuy. Dan saya pun gak bakalan tertawa lagi kalau tengok video-video seperti itu Karena saya sudah tengok gitu ya Kelecuannya udah Atau kekelakarnya itu udah pudar gitu ya Jadi saya mohon maaf banget lah Tolong korang mengerti lah cuy ya Oke cuy sebelum kita lanjut Jangan lupa kalau korang suka dengan video ini silahkan di like Di share ke sosial media yang kalian punya Kalau gak suka dislike aja Dan jangan lupa komentar di bawah cuy Di video ini tuh saya selalu menghimbau kepada korang Tolong kalau ada yang saya tak paham, tak mengerti, tolong komentar. Karena banyak kalimat atau perkataan yang belum saya pahami juga di Malaysia, cuy. Karena video seperti ini itu melatih saya untuk memahami kalimat atau kata-kata yang ada di Malaysia juga. Itu penting banget buat diri saya juga, cuy. Oke, dan langsung aja, cuy, ya. <tuh> saya sudah curhat di sini, cuy, ya. Oke, jom kita tengok videonya. Oke cuy, hampir lupa cuy ya sebelum kita lanjut Korang bantu support juga ya teman kita ini ah, speedy, ya, Supaya dia bisa bersemangat membuat konten-konten seperti ini lagi cuy Ya, korang bantu support lah Korang tengok videonya, korang like, korang komentar disitu yang baik-baik Supaya itu menjadi motivasi Supaya semangat membuat konten-konten lagi cuy ya Oke, videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy Tiga Dua Satu Hello guys Sebelum okay. ni kami dah buat jawapan budak sekolah yang lawak dan kelakar di Malaysia part 1 hinggalah part yang kelima Masih ramai lagi yang minta ha, untuk itu part seterusnya itu, aduh. Jadi dalam video ini kami bawakan korang 30 jawapan budak sekolah yang lawak dan kelakar di Malaysia Part 6 Sebelum tu random shoutout kepada subscriber sahakspedia ini Terima kasih kerana menyokong kami teluk sikit. sikit kalau korang nak masuk dalam random shadow pada video akan datang sila subscribe like dan komen dalam video ini okey bantu support C nyatakan empat zaman utama yang terdapat dalam prasejarah tunggu tunggu nyatakan empat zaman utama yang terdapat dalam prasejarah oh cerita prasejarah ini C apa sih empat zaman utama nah kalau masalah sejarah juga saya agak ini C saya agak dangkal gitu ya Saya tak banyak tahu tentang prasejarah. Jadi, kita lanjut aja. Zaman air batu. Zaman neolitik. Zaman dinosaur. Zaman orang gila. Nah. Mana di zaman orang gila? Kalau yang di atas, zaman air batu. Mungkin ya pelik ya, emang ya, aneh. Tapi... Masih, masih dimaklumi lah cuy ya. Zaman ini dinosaurus Masih dimaklumi lah cuy ya. Yang jadi masalah ini zaman orang gila gitu ya. <laughs> Kenapa budak-budak berpikiran seperti itu cuy? Apa yang ada di pikiran mereka cuy? Sampai menjawab zaman orang gila. Apa dahulu memang ada <laughs> zaman dimana... Semua orang itu gila gitu. <laughs> Aduh, apa yang ada di fikiran Buddha? Ya Allah. Kosongkan je kalau tak faham gitu. Kosongkan je. Aduh. Berdasarkan gambar-gambar, berikan jawapan dalam ayat yang penuh. Tulis jawapan yang disediakan The bus is late Oh, bahasa Inggeris ni je Tenang, is good <laughs> Yes, it's chasing the bird <laughs> Tenang, it's good. Answer Cat eat bird Cat <laughs> si <laughs> Saya pun enggak terlalu ini je Paham bahasa Inggeris Tapi Ada beberapa sedikit lah yang saya pahami. Tapi saya enggak tahu Jawaban yang pas Buat soalan di atas Seperti apa Gitu ya saya nggak bisa menjawab juga di sini cuy saya cuma menertawakan ini tenang is good gitu kan tenang tenang ya <laughs> <It's> tenang <laughs> monyet hmm? tunggu kita lihat dulu Monye tunggu cuy monyet ya emang bener Masalah apa? Ini kan kalimat yang di atas itu huruf-hurufnya Huruf-hurufnya ini di... Diacak ceritanya cuy, diacak Nah yang di bawah Diperbaiki gitu ya Apa sih yang jadi masalah apa? benar kan? Monyet Ini monyet nggak ada soalan sih di atas memberikan bahwa... Uh, jawab, misalnya jawab gambar ini... Apa nama gambar ini dengan benar gitu atau gimana... Ini langsung muncul aja mas seperti ini cuy. Tapi kalau dilihat kan ini M ada. M, ya M. O. Mo. N. Mo. Nye. Oh, yang jadi masalah... Oke, bukannya monyet itu di terakhirnya monyet. <tuh> Waduh ini gue, <tuh> ini gue gua agak oleng ya. Atau soalannya yang salah. Harusnya T disitu ya monyet supaya bisa diterjemahkan di bawah monyet. Gimana <tuh> mana sih? Oh. <tuh> <laughs> jadi malu saya ci aduh sumpah malu sangat ci malu malu mengki ternyata ya <laughs> makanya saya cakap kok huruf g nya itu gak, bukan huruf t gitu ya ternyata monkey ya ya ya ya sebenarnya, <laughs> gue juga goblok tapi gini cuy, yang jadi saya pusing itu karena di atas nggak ada soalan gitu ya, ini soalan bahasa Inggris ke atau uh, bahasa apa gitu ya, jadi kalau kita tiba-tiba tengok macam ini ya pasti kita berpikiran ini kan monyet gitu ya, benar itu monyet. Tapi kalau dilihat dari kalimat, kalau digabung dengan baik gitu ya Jadinya monye gitu <laughs> Aduh kok malu banget ya Mungki ternyata Ya Sudahlah ini gak usah panjang cuy Gua malu banget <laughs> Senarakan sikap kepribadian mulia dalam gambar di atas Memberikan makanan kepada kucing yang tinggal di tepi jalan. Men... <tuk -tuk dulu, Saya harus melupakan yang tadi dulu, cik. Kau malu banget gitu ya. Itu ulang sedikit ya. Atas. Memberikan makanan kepada kucing yang tinggal di tepi jalan. Betul. Menyayangi kucing yang tiada sumber makanan dan tempat tinggal. Betul. Tidak mengalah kucing dari tepi jalan raya yang menjadi tempat menetap. Melayan semua kucing di sana dengan adil dan sama rata. Sebenarnya sih, semuanya betul. Cuman yang di bawah, yang nomor 2, eh 3, dan 4 itu, lebih ke manusiawi banget gitu ya. Ini kan hewan kucing, ya memang harus disetarakan dengan manusia juga. Tapi ini berlebihan banget gitu ya. Dia kayaknya yang jawab ini tuh penyayang kucing sih cuy. Itu fix banget sih, penyayang kucing ini cuy. Makanya dia berlebihan ini. Azim sakit perut Telom gang Aku pat Atas rumah Adam paget Minta badam Asimamin jual sayur-sayur Alif dolar Tunggu-tunggu cik Gua kok pusing Langsung oleng Baca tulisannya saja Saya udah Ini cik Enggak tahu kalau saya jadi cikgu ni Udah Udah stres sekali cik Tapi Oh ini ceritanya begini cik Mungkin disuruh menerjemahkan gitu ya Bacaan Al-Quran di atas cik Tapi dia jawab jawabnya asal gitu ya Mungkin seperti itu cik Disini saya tidak terlalu paham Peribasa yang bersesuaian dengan gambar ialah Bagai anak beranak membaca surat khabar Tunggu cik kalau soal pribahasa jujur aja ya kita terang-terangan saja. Saya banyak juga tak tahu dengan pribahasa. Ya jujur aja cuy. Saya tak tahu juga dengan uh, banyak-banyaknya pribahasa. Saya cuma tahu beberapa aja. Dan kalau jawaban ini sebagai sebagai anak beranak, sebagai anak dan Bapak membaca surat kabar gitu ya. Tapi kayaknya di sini kalau dilihat dari gambar, bagaikan anak meniru. Seorang bapak gitu, <laughs> kalau salah tolong dibenarkan cuy. <laughs> saya kayak menduga-duga, aja kayak mengarang, cuy. Yang namanya peribahasa ya, kami memang sudah ada gitu ya jawabannya. Saya kayak mengarang saja gitu ya. Jadi, kalau saya sal salah, tolong dibenarkan cuy. Ini satu pengajaran juga buat saya untuk belajar lagi. <laughs> Pasangan kromosom yang manakah menentukan jantina individu? Ah, ini kromosom XY Nyatakan jantina bagi individu ini Lelaki Namakan penyakit yang dihidapi oleh individu di atas Gila kot Lelaki tu sakit apa? Berikan sebab kepada jawapan anda dalam C1 Kau bisa jadi sakit ini? Tidak ada gambar individu pun Nyatakan satu trait khusus bagi individu ini Siapa? Apakah sebab utama untuk mendapat ketidaknormalan seperti ini dalam seseorang individu? Bapak batu sabatu. <laughs> cuy Sebenarnya ya, kita jujur aja cuy ya. Saya juga tak paham tentang ini kayaknya fisika ya, yang kayak-kayak individu-individu seperti ini apakah ini pelajaran apa sih saya enggak tahu cuy. Jadi mohon maaf ya saya enggak bisa memberikan masukan atau gimana tentang jawaban yang ini cuy. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Nah, ini ini gambar ada saya lihat di TikTok cuy. Banyak video ini yang teman-teman tag nama saya, tapi saya berjanji saya tak akan melihat video ini karena suatu saat saya akan buat part di mana ada soalan ini. Nah, ini kesempatan saya, cuy, untuk melihat apa yang kelakar dari soalan yang ini, cuy. Eh, lihat gambar di bawah dengan teliti, kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut. Peribahasa lagi, cuy. Okay, kalau peribahasa ya Biarlah budak yang jawab dulu sih. Kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut Bagaikan harimau pengsan bila tengok pocong Bagaikan pocong pengsan bila tengok harimau Kekuatan Diri mereka ini cuy Dimana harga diri seorang harimau Dimana Harga diri seorang pocong gitu ya Kok mereka, kok mereka bisa Binsan <tuk> <tuk> <Aduh. tuk> Walaupun saya juga Bodoh tapi Tak bisa menjawab hal yang sebarbar ini cuy Bayangin aja Harimau ya Bagaikan harimau pingsan ya Harimaunya pingsan karena melihat pocong <laughs> Dan kebalikannya lagi ya Bagaikan pocong <laughs> Bagaikan pocong pingsan, pocong itu apa? Kita kok bisa pocong pingsan itu? Itu kan mayat, kuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh oh. oh. oh. oh. oh. Tunggu, tunggu. Mungkin ini cuy, jawaban yang benar itu ya. Bagaikan harimau, meninggal, meninggalkan belang gitu ya. Ini kayak pak jawaban-jawaban sebelumnya gitu ya. Bagaikan harimau ya, meninggalkan, meninggalkan, meninggalkan belang gitu ya. Bagi bagaikan, bagaikan manusia, meninggal, meninggalkan nama. Mungkin seperti itu, sih, Gue gak fokus lagi, liat. Saya dah cakap, Cik. Saya juga banyak tak mengerti tentang, -tentang peribahasa. Tapi ini... Kalau ini, saya tahu. Saya saja. Bila tengok Harimau. <tut> kekuatan. Baik hati. Kelemahan. Terlalu baik hati. Tengok dulu, Cik. <tut> Assalamualaikum. <tut> Oke okay, kita lanjut ke soalan berikutnya. Di sini tertulis ya kekuatan dan kelemahan gitu ya. Kekuatan baik hati, kelemahan terlalu baik hati. Nah ini saya saya nggak paham ini cewek kekuatan. Maksudnya itu kekuatan apa? Nggak ada soalannya gitu ya. Atau kayak ini kekuatan kita gitu, kekuatan kamu seperti apa baik hati. Itu bukan kekuatan sih namanya itu sifat bisa dikategorikan sifat ya kelemahan kelemahan kamu apa gitu terlalu baik hati <laughs> ada kalau di sini saya belum paham sekali sih karena memang langsung muncul macam ini je, jadi saya nggak paham maksudnya apa gitu ya kurang bisa bantu lah ya aduh oh, sesak banget <laughs> masih tak cukup Hai Dua setengah jam tak akan tak cukup. Nak berapa lama lagi? Canggu ini kok tiba-tiba masa tak cukup ini? Oh mungkin ini je soalannya ini terlalu susah untuk dia jawab. Jadi dia tinggalkan je dulu dia jawab soalan yang lain. Nah setelah itu dia kembali lagi untuk menjawab soalan yang ini tapi... Masa sudah tak cukup gitu. Mungkin seperti itu cuy. Kita berfikirannya aja sih cuy ya. Dari cekgunya jawab seperti itu 2 jam, 2 jam seper 2 jam setengah gitu ya. 2 jam setengah masa tak cukup gitu ya. Daripada dia jawab asal-asalan gitu ya, mending dia jawab aja seperti itu singkat gitu. Masa tak cukup. <laughs> Mengapakah British berminat meluaskan kuasa di Pulau Pinang? Wah, sejarah banyak ini. restoran nasi kandar yang sedap. <laughs> <laughs> <Aduh>. <laughs> ini, kan, ini kan sejarah ya, kalau saya salah, tolong dibenarkan, cuy. Mengapa British ya meluaskan kuasanya di Pulau Pinang? Ini kan kayaknya bisa dikategorikan pertanyaan sejarah gitu ya. Tapi dijawab dengan versi modern gitu. Seakan-akan British masih menjajah gitu ya. Jadi jawabannya seperti ini Ji. Orang kalau mengerti ini pasti pasti ngakak gitu ya. Kok bisa kok bisa jawabannya modern gitu ya. Apakah benda ini? reskuka? <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> tapi, tapi begini ya. ya, kita ambil ininya aja cuy ya. Sebenarnya jawabannya benar gitu ya. Yang salah mungkin dia salah tulis je, salah penyebutan ke, mungkin itu. Tapi niat yang dia ingin tulis itu sebenarnya rice cooker gitu ya. Sudah <tuh> <laughs> saya dah benar gitu ya. Mungkin itu aja sih cuy ya. Kalau menurut saya. Arahan. Namakan alatan perkebunan di bawah. Mela, Macap, Megato, Gatung, Megato, Saro, Kereta Soro, Cacong. Alat-alat ini cuy semua yang ada di sini gitu ya. Ini kan bukan hewan gitu ya. Kalau dilihat ini gambar bukan hewan. Kenapa ada? Dia jawab babi di situ cuy. Yang jadi masalah itu. Kenapa? <laughs> sejak <laughs> sejak kapan gitu ya? Eh, apa benda seperti itu dinamakan babi? <laughs> <Kenapa>? Sejak kapan? <laughs> gue lemas banget kalau merespons Wikipedia, ya, ya seperti inilah, duh. tapi kalau dari lihat soalan ini kayaknya uh, pertanyaan budak-budak yang dasar gitu, ya budak-budak pemula karena banyak soalan yang dia, apa, gambar-gambar yang salah gitu, atau yang mana sih yang benar di sini semuanya salah. Yang jadi masalah itu babinya, ada mungkin pergaulan budak ini yang jadi masalah cuy, atau kurang didikan dari orang tua bisa jadi cuy. Setiap umat Islam wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Jelaskan masuk iman dari segi istilah. Agama ini. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa Maha Kuasa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa Iman tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Ai, macam lirik lagu je ni. <laughs> Pantasnya ada di tepian pan... di tepian pantai. Awal mula ya, dibaca Imam adalah mutiara. Saya udah saya udah berfikir, wah, jawabannya tu kayak puitis banget gitu ya. Oh ini lirik lagu Bener gak? Tapi admin kata ini lirik lagu Iya saya curiga juga ini lirik lagu Karena di situ ada tertulis Tepian pantai Ini kan soalan agama gitu ya Apa dia berpatokan dengan imam Adalah mutiara gitu ya. Allah Maha Esa gitu ya Ini kayaknya lagu Ini kayaknya lagu religi gitu ya Lirik lagu religi mungkin mungkin bisa jadi ya. Lihat gambar di bawah dengan teliti, kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan Aduh. gambar tersebut. Peribahasa lagi, cuy, peribahasa lagi. Ya mohon maaf mohon maaf saja, cuy, kalau peribahasa peribahasa saya tak bisa bantu jawab juga gitu ya. Harapkan ayam, kapo ku hilang, ayamku lari. Hmm, ini saya juga nggak tahu di mana segi lucunya gitu karena memang saya tak paham. Mohon, mohon maaf saya, saya juga tak paham. Kalaupun saya ada di posisi Buddha ini, saya akan menjawab hal yang sama. Tolong dipaham <tasi> <tasi> <tasi> tapi, tapi saya bisa menebak-nebak saja gitu ya. Saya nggak tangan di, di, di yang yang ini sih kalau korang mau bantu jawab, korang bisa bantu jawabkan. Biar saya tahu. Tapi kalau korang tak mau beri bagi tahu saya, tak apa jadi masalah. Purakan satu eksperimen untuk mengkaji hipotesis di 10 a berdasarkan kriteria berikut. Tujuan eksperimen untuk menguji kita semua, mengenal pasti pembuli ubah, ubah apa, senarai alat dan radas, tekan das dalam alat apa, kaedah, kedah belak mana. Penjadualan data Message, U-Mobile, Cellcom atau digi. Tunggu tunggu cuy Ya memang berpengaruh sih sebenarnya ya Kalau di zaman sekarang itu teknologi Ya kita tidak tahu yang harus dirubah itu Soalan yang dahulu Ataukah jawabannya yang terlalu modern gitu ya Itu salah satu penyebab sih sebenarnya cuy Buku-buku yang dahulu itu harus memang dimoderenkan kembali, cuy. Ah, lanjut aja. Bagaimanakah posisi duduk pada tahiyat akhir? Boleh digambarkan? Tunggu, bagaimana posisi duduk tahiyat akhir? Boleh digambarkan tahiyat akhir? Ini agama kah? Tahiyat oh ya tahiyat akhir. Oh tahiyat akhir itu yang Oh ya, iya, saya sudah paham. Boleh digambar. Oh, disuruh menggambar ini, cuy. Wah. Soalan, soalan, soalan anak SMA, SMP, atau dasar cuy, saya pengen tahu kok, kok bisa menggambarnya tuh seperti itu gitu ya, kayak anak yang baru umur lima tahun yang menggambar gitu, ya. Tunggu, tunggu tuh, lihat tuh, Boleh digambarkan. Ini agak lumayan sih. Ini agak lumayan dia. Penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW telah menimbulkan reaksi menerima dan menentang daripada masyarakat Arab. Tunggu dulu sih. Sakit banget perut gua aduh. Bagaimana kan Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam? Oppa Orin Hustail. Mengapakah sebahagian masyarakat Arab menentang penyebaran Islam? Oppa Arab Style, Oppa Islam Style. Bagaimanakah masyarakat Arab menentang penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW? Oppa Johor Style, Oppa Sarawak Style. Mengapakah Islam akhirnya diterima oleh masyarakat Arab? Oppa Singapura Style, Oppa Kampung Style. Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam dalam kalangan masyarakat Arab. Oppa Malaysia style. Tunggu-tunggu Mhm. Tunggu, Gua minum dulu, Ci. Tadi sung saya ngangkat banget, Ci. Tapi kalau lihat soalan ini dan jawabannya itu, saya kayak rasa humor saya itu hilang gitu ya. Kenapa gini, Ci? Soalan ini kan tentang Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad, Nabi kita, Ci. Agama gitu ya kok bisa dicampur-campurkan dengan opal gini ini waktu kayaknya di sini masih zaman-zaman ini cuy lagi viral-viralnya itu ya seperti itu cuy ya yang seperti seperti itu mungkin Buddha itu terlalu banyak tengok itu dan dia tak tahu menjawab itu dan dia masukkan ke dalam sini gitu ya nah itulah yang saya cakap beberapa kali cuy ya buat budak-budak cikgu tak usah lah suruh bilang isi isi pokoknya isi soalan itu apapun kalau disuruh isi apapun ya jadinya seperti ini. Tapi jujur aja ya di video-video saya itu selalu mengatakan hal yang jujur cuy. Saya tak menganggap ini kelakar. Kayak disayangkan aja gitu ya. Kasihan budak-budak. cegunya harus mengatakan bahwa tak usahlah isi kalau tak paham gitu ya. Oke, langsung aja langsung aja kita lanjut cuy ya. Next. Opa kepala kau. <laughs> Tulis peribahasa yang sesuai dengan gambar yang diberikan Peribahasa lagi, peribahasa lagi Ya saya kalau enggak bisa jawab cuy jangan ditertawakan cuy Ya memang bodoh saya Peribahasa juga saya tak banyak tahu Ini kayaknya kalau dilihat-lihat sih Itu kan gambar cacing, baca buku Penerangan, orang yang suka membaca buku Orang yang suka Membaca buku. Oh, penerangan ini kayak ini ya? Kayak jawapan bantuan kali cie. Jawapan. Ulat itu sedang membaca buku. Hmm. <laughs> kalau harus jujur ya, <laughs> kalau harus jujur pasti saya juga menjawab hal yang sama cie. Karena saya lihat tadi tu ulat ya, ulat lagi baca buku. Ya, kalau kita. <laughs> Kalau kita dilihat dari segi gambar, ya jawabannya seperti itu. Tapi ini kan bicara tentang peribahasa. Jadi, mohon maaf. Saya juga tak tahu, cuy. Kalau korang mau bantu jawab, tolong komentar. Tapi kalau tak mau jawab, tak jadi masalah, cuy. Kalau korang jawab, itu saya bersyukur banget karena saya bisa tahu. Ya, itu tempat saya juga belajar. Jawab semua soalan dan gunakan ayat jawapan yang lengkap. Dinasti Han terbagi kepada dua tahap iaitu oh, Han Awal dan Han Akhir. Nyatakan pusat pemerintahan China dinasti Han pada tahap berikut Namakan dua tokoh yang terlibat dalam perluasan kuasa tamadun India Han Awal YB Muhyiddin Yassin Han Akhir, Mahadir Apakah sumbangan Maharaja Shi Huangdi dalam tamadun China Memberikan derma Jelaskan aspek pendidikan dalam tamadun China ketika zaman Dinasti Qin Belajar Nastihan menyanyi. <laughs> yang pertama itu ya, yang pertama cuy. Itu kan menceritakan tentang tokoh yang terlibat dalam perluasan kuasa tamadun India, ya. Tamadun India. Jadi India, negara India, kok bisa gitu ya? <laughs> Saya tak mau sebut namanya saja, kurang bisa. Orang bisa tengok di situ, namanya siapa? Adakah nama itu? Perlihatkan bahwa nama itu benar-benar nama, nama India, gitu ya. <laughs> Aduh, saya gak paham ini, cuy. Tapi ya, ini masih mending ketimbang yang tadi, cuy. <laughs> Dan di situ ada belajar menyanyi, kayaknya ini jawaban-jawaban sudah pasrah, gitu ya. Dia tak mau kosongkan Tapi dia jawab seadanya sahaja Masih mending Lihat gambar di bawah dengan teliti Kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut ah, Peribahasalah Tumbuk Cuy. muka pecah muka Tum Tumbuk muka pecah muka Tumbuk batu patah jari <laughs> Tumbuk muka pecah muka Tumbuk batu patah jari Ya jelaslah tumbuk batu patah jari. Tapi bukan ini maksudnya. Jujur saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Saya jujur aja saya enggak tahu cuy. Korang mau bantu jawab terserah. Intinya saya tak tahu. Tapi lebih baik kalau korang jawab dan saya tahu. Bantulah cuy. Tumbuk batu patah jari. Beli udang di kedai. Kedai tutup Ha ha ha ha Tunggu tunggu. Kalau yang dibawa, bagikan udang di balik batu. Ini batu kan? Bagi bagikan udang di balik batu. Kayaknya iya. Bagi icon kan, mbak udang itu. Ini batu ini bagikan udang di balik batu. Buah tangan sepakat membawa berkat. Sayang anak tangan tangankan Sayang istri berikan emas. Hmm. Sayang sayang anak tangan-tangan. <laughs> Sayang anak tangan tangtangankan, sayang istri berikan emas. Salahnya eh, ya di mana ya? Kan enggak ada soalan ini, cuy. Ini kan jawaban ini, cuy. Hai gua jadi oleng sih gara-gara yang tadi ya? Aduh, gua kaya enggak fokus gitu ya. Nyatakan dua pendapat sejarawan tentang kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. Astro Arina, Estruria. Berikan masuk konsep berikut. Ordi Kosmos. Order surat khabar Kosmos. Monumen Minuman. Senaraikan dua bentuk monumen yang dibina monumen oleh kerajaan jen -jen awal biasanya. Itu kan monumen. Monumen gua. Setelah kedatangan agama Hindu dan Buddha. Tokong Kuil. Nyatakan dua pengaruh kesusasteraan India terhadap kesusasteraan di Asia Tenggara. Di Bali, di Baraja. Ini gaya yang, yang saya cakap tadi, jawapan yang pasrah. Ya, jawapan yang pasrah. Itu tak lari lagi, J. Jawapan yang pasrah. Contoh aja, itu ngangkang banget, yo. Monumen. Itu kan monumen. Monumen kau bisa minuman Nyatakan dua adab ketika menziarahi jenazah Memberi makanan kepada jenazah Hormat Jenazah diberi makan. Aduh, Mampun. Aduh, Jen jenazah menghormati. Sekarang kan ya, kenapa gitu Padahal dia pintar cuy dia pintar tulis Arab gitu Tapi kenapa gitu ya kenapa kok bisa dia kepikiran seperti itu gitu ya Aduh Dapatkan satu suruhan Jaya yang bertanggungjawab dalam urusan pilihan raya di Malaysia Najib Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas Bagai rusa di belah empat. Namakan yup. dua objek lain yang diperbuat daripada tumbuhan MH44 MH524 Nyatakan satu Tunggu dulu saya gak perlu Itulah kalau video terlalu cepat saya tu Gak fokus karena saya orang yang detail je kalau memang kelakar yang dari tadi tu saya ingat terus Itu gitu. Itu ya? maklumat penyiasatan di atas. MH0182846771. Ini jawapan naser. penyiasatan si. di atas. Apa ni tak tahu. Lihat Aduh, gambar di bawah ini. Berdasarkan situasi dalam gambar tersebut, tulis dua peribahasa yang sesuai. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Harapkan arnab, arnab curi duit. Saya sudah cakap ya kepada korang Kelemahan saya memang juga dari segi peribahasa Jadi korang korang maklumnya aja ya Cuma yang saya tak terima tadi tu jenazah itu. Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas Hidup segan, mati tak mahu Terima kasih kerana menonton Sudah, sudah Oke okay, cuy, itulah tadi uh, uh, apa namanya 30 jawaban buddha sekolah yang lawa dan kelakar di Malaysia cuy. Ini yang empat keenam cuy ya. <tongan> Tunggu cuy, saya benar-benar fokus dulu cuy. Aduh, nggak tahu kenapa ya di episode kali ini tuh uh, saya kayak sakit perut banget gitu ya. Kayak uh, kayak saya menahan sesuap apa namanya tawa saya ini cuy. Kayak nggak lepas gitu ya. <tongan> ini kayak keras banget di sini cuy keras banget kayak apa yang tertekan gitu ya uh, ya banyak di sini yang saya nggak paham dari segi pribahasa cuy jadi tolong dimaklumi aja cuy ya kalau boleh jujur saya sudah cakap ya saya waktu sekolah dahulu saya memang dikategorikan orang bodoh juga cuy saya tak pernah mengaku diri saya pintar gitu cuy saya memang mencintai penga pelajaran dulu waktu di sekolah itu adalah seni Seni aja, seni, seni, pokoknya seni saya baru masuk sekolah ya, Saya baru masuk sekolah kalau ada soal apa namanya pelajaran seni Yang berbau seni, seni bela diri lah, seni uh, baris berbaris Pokoknya yang berbau seni gitu ya, pokoknya yang berbau seni itu saya masuk Tapi kalau yang lain enggak jadi tolong dimaafkan cuy Kalau banyak yang saya tak paham Alhamdulillah kalau orang bisa bantu jawab Jadi pelajaran buat saya untuk mengetahui Peribahasa-peribahasa juga gitu ya Sebenarnya bagus ya Seperti ini untuk diri saya juga gitu ya Supaya saya bela kayak belajar kembali gitu ya Soalan-soalan yang sekarang gitu ya Oke dan mungkin itu aja cuy uh, per Perut saya sudah nggak bisa dikontrol lagi cuy ya Sakit banget gitu cuy Mudah-mudahan nggak sakit ini lagi ya Sakit perut kemarin waktu saya reaksi upload uh, video juga sakit banget di sini tertekan gitu ya mudah-mudahan enggak kambuh seperti itu lagi ya cuy ya jadi, kita bisa reaksi video-video yang agak santai lagi ke depannya, cuy. Oke, dan mungkin itu aja, cuy. Semoga koran terhibur, ya. Adapun yang saya pertanyakan yang saya tak tahu, koran bantu bisa jawab di bawah. Kalau memang nggak bisa jawab, koran skip aja, apa skip aja, atau like aja video ini, cuy. Ya, mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.